Malaysia menikah dengan orang Indonesia seperti itu ya dan mereka enak-enak saja gitu guys ya dan mereka juga istilahnya bahagia dan mereka juga istilahnya menjalani kehidupan dengan sederhana juga ada dengan istilahnya bermewah-mewah juga ada pastinya ya kan Nah di sini guys ya dari channel Ayu Saputri nama channelnya AES Sale oke langsung saja guys kita play videonya let's go. Apa kabar korang semua? Semoga korang semua baik-baik saja ya Dan semoga korang semua Amin, amin. Um, Bahagia selalu <laughs> Oke okay, sebelum itu korang gini subscribe dulu uh, Sapa youtube channel Ayu Supaya Ayu semangat lagi buat video Oke okay? Sekejap korang udah subscribe belum Kalau korang belum subscribe Tolong subscribe sekarang Karena subscribe itu gratis Haa, takkanlah gratis pun korang tak nak bagi. Haa. Okey, di video kali ini Ayu nak cerita pasal awal mula Ayu jumpa dengan hasben Ayu. Okey. Mula-mula tu, hasben Ayu datang ke Indonesia. Dia oh, ada bisnes kat sana. Dia buka kedai makan dan mula-mula tu Ayu datang Masa Grand Open itu, Ayu datang sana sebagai customer lah. Ayu datang, pas tu dia tengok Ayu, dia cakap. Dia terus jatuh cinta dengan Ayu. Oh. Oh. Ayu pun tak tahu. Ayu pun tak perasa langsung kalau ada Ada orang yang uh, baru jumpa, dia terus jatuh cinta. Ayu tak tahu lah. Dan pada Ayu pada pun anda. tak perasa kalau dia ada kat situ, tapi dia perhati je, ayo makan ayo order aku diperhati Lepas tu hari first tu, ayo sebagai customer yang hari kedua ayo datang lamar pekerjaan ayo interview dan malam tu ayo interview esoknya terus kerja lah maknanya ayo terus diterima Besoknya tengah hari tu Ayu terus kecil, Tapi Ayu tak perasan langsung Kalau dia suka dengan Ayu Sebab Yelah Ayu ni siapa? Ayu ni uh, kecil, Bukan apa Dia kan Macam dulu kan Bos kan, Dia yang uh, Punya kedai tu Lepas tu Hari-hari dia take Ayu Ada satu cerita yang Kakak Dia cakap Uh, sebelum Ayu datang, kan hari-hari Ayu datang okay. kerja kadang sif pagi, kadang sif petang kalau sif pagi tuh dia tunggu Ayu dekat depan cashier cashier ke kasir, kalau Indonesia kasir, kalau Malaysia cashier ke apa, entahlah, depan tuh pastu itu dia cakap semata-mata dia nak tengok Ayu dia jumpa Ayu dulu, pastu dia baru pergi tidur, dan hari Hari kita berlalu, ayo datang jumpa, kita borak, kita gurau-gurau, biasa aja borak pun borak. Biasalah sebagai pekerja dengan bos, sebab so, meeting-meeting biasalah, ayo kan, kerja kan, ayo kerja kat situ, dia datang kat situ, so kita hari-hari jumpa tapi masa tu Ayu tak ada perasaan langsung so, dengan dia, Ayu tak ha, Ayu tak suka, sebab hari tu Ayu ada boyfriend lagi Tapi dia, dia cakap dia dah suka dengan Ayu, masa tu ada satu bos tu dia cakap kan ada dua bos ya. Eh? Yang satu dia kawan husband Ayu, yang satu tu husband Ayu lah So yang kawan husband Ayu tu dia cakap, ah, Ayu, Pak Damai tu suka dengan Ayu Pak Damai tu suami Ayu lah dia suka dengan Ayu Dia nak bercinta dengan Ayu Pastu Ayu cakaplah, Eh Ayu dah ada boyfriend Macam mana Ayu nak terima Ayu Ayu tak cinta Ayu tak ada perasaan-perasaan dia Aduh Dah pastu dia cakapnya Aku ada cinta dengan Ayu tu Dia cakap macam tu Ayu nak Tak boleh buat apa Ayu nak cakap Nak cakap lebih-lebih lah Dia tu Okey lah Lepas tu Yalah hari Hari-hari hari berganti Ayu datang Dia balik sini Kita tak jumpa Memang masa tu Yalah Biasalah Tak ada perasaan kan Tak ada sedih-sedih lah Ayu gado besar Dengan boyfriend Ayu tu Sampailah kita Dah putuskan hubungan Macam tu oh, Dan mulailah Ayu rapat dengan Hasnah Ayu Ayo mulai sikit-sikit uh, respon dia uh, uh, Sikit-sikit ayo mulai ada perasaan hmm. dengan dia dan Suka dia Ha macam tu, biasalah nak muda ah, yeah, yeah. <laughs> Lepas, oh, see kita see dah see. mulai rapat Biasalah kan orang Aha. dah rapat kan hmm, okay. Pergi dating, pergi jalan shopping lah, dinner lah. Setiap dia datang Indonesia, pasti kita pergi dating, pergi makan, dinner lah, apalah. Shopping dan jalan ke. Ha, contoh. Sampailah bulan 8 2019 tu, Ayu mula rapat tu, bulan 2, bulan 2, ah uh, bulan 2 dan Uh, kita rapat-rapat-rapat Sampailah 8 Bulan 8 okay. 2019 Mulailah dia datang rumah Ayu Dia tunang lah Kita oh, bertunang lah ya. Dia datang ke rumah Ayu Dia cakap dia sedih dengan Ayu Dia sayang Ayu, dia nak kahwin dengan Ayu macam tu Dia cakap dengan Nenek Ayu, dengan tante Ayu Masa tu mak Ayu tak ada Dia tengah kerja kok Lepas tu uh, Lepas dia datang kita borak bincang Lepas tu dia bagi cincin dengan Ayu Dan lepas bagi cincin tu tanya dengan Ayu Kalau Ayu suka, kalau Ayu cinta Kalau Ayu yakin Ayu boleh terima macam tu Dan Ayu cakap lah Ayu nak Dan masa tu uh, Ayu terimalah cincin tunang tu Oh macam tu. Dan lepas tu dia balik sini, dia balik Malaysia okay. Dan kita cinta jarak jauh Lepas ah, tu bila uh, datang sana Kita biasalah dating makan tu je lah tak ada apa-apa pun yang bersinta tu Dating je pergi makan, shopping, okay. jalan tu je Lepas tu sampai lah bulan 12, 2019 tu Haa dia datang sana dengan family dia, melamar oh. Melamar Ayu Dia bawa mm, uang hantaran macam tu Lepas mm, beberapa minggu mm. kemudian 18 hari bulan satu tu, kita orang kahwin lah oh, Mereka hmm. ada umur dua puluh kan? Eh. <laughs> tak tahu Ayu Ayu tak tahulah kenapa Mungkin jodoh dah dekat Ayu tadi kahwin umur 21 tapi masa itu jodoh ayo dekat sangat dan umur 19 oh, umur lepas 90. SPM tu ayo oh, terus kahwin eh nah, tak ayo ada kerja juga sebelum tu kerja satu tahun gue masa ayo terus kawin lepas empat hari kawin ayo terus datang Malaysia nah, sungguh tidak mudah proses tu semuanya tuh ayo kena uruskan visa kena pergi Jakarta lah pergi kedutaan pergi mana macam-macam Kementerian Agama, Kementerian oh, yeah. Hukum dan HAM Immigration, pergi Ah ialah Pergi ulang ahli Jakarta Itu selesai Panjang cerita, kalau nak ceritakan lagi Memang panjang Dan setuju lah Cerita Ayu 18.001 Ayu kahwin Dan 5 hari bulan 2 Ayu Mengandung Masa tu Ayuh tak tahu ayo. lagi kalau Ayuh mengandung Ayuh tahu mengandung tu masa bulan 3 Dan maknanya masa tu kandungan Ayuh dah 5 minggu Dan sekarang baby dah besar lah 26 bulan Alhamdulillah kan rezeki anak ni cipta Okay tu je video kali ini Tapi korang Ayuh minta dengan korang Korang bagi idea dengan Ayu, korang nak Ayu buat video apa, ha, macam tu, sebab ni kan PKP, Ayu nak pergi jalan-jalan pun tak boleh, ha, sebenarnya Ayu nak, Ayu nak buat vlog jalan-jalan ke, pergi mana ke, kan, base kan daripada buat vlog kat rumah lah. macam, uh, macam, boring tapi nak buat macam mana kan sebab ikp ya korang maklum sahaja kan harap maklum dan korang tulis di kolom komentar tuh korang nak ayo buat video apa oke okay? dan jangan lupa like comment and subscribe korang tolong subscribe tolong subscribe subscribe gratis tau oke okay, bye Oke okay guys, itulah tadi ya guys, video daripada Mbak Ayu, ya kan, asal mula jumpa dengan suami Malaysia, seperti itu Perkawinan antara dua negara ya guys ya, antara orang Indonesia dan juga orang Malaysia Dan sangat-sangat romantis ya pertemuannya, seperti itu ya kan, nah disitu awalnya customer, lepas itu jadi karyawan, lepas itu jadi tunangan lepas tu berkahwin ni kan ah, punya anak macam tu lah okay, Alhamdulillah kalau kita lihat daripada Mbak Ayu ni memang bahagia kehidupannya insyaAllah kita doakan semua agar supaya Mbak Ayu dan juga keluarganya sakinah mawadah Allah amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kalau istilahnya banyak kawan saya yang istilahnya berkawin dengan orang-orang Malaysia macam tu, kan ya, berkawin dengan orang Indonesia banyak juga istilahnya di vlog-vlog Tki dan juga kawan-kawan yang ada di sana itu memang mereka kesehariannya sampai istilahnya ada channel Mbak Ika juga itu itu Terbaik ya kan? Nah, disitu banyak juga orang-orang Indonesia yang sudah sukses di Malaysia. Macam tuan, masya Allah. Oke, okay, kita coba baca komentar ke sini. Salam dari Kedah, terbaik buat kedua-duanya. Semoga Ayu dan husband berkekalan hingga kejernahnya Amin. Ya kan? Uh, jodoh pertemuan ajal maut dan tanah perkuburan semuanya itu dalam ilmu dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah. Kak, kalau susah ngomong Melayu, ngomong aja bahasa Indonesia, lagian orang Malaysia ngerti juga. Loh, bahasa kita ya kan? Moga channel semakin berkembang. Oh ya, guys, ya, kalau kita lihat dari Mbak Ayu ini sudah lumayan bagus ya untuk bahasa malaysia Ya, kalau istilahnya udah nggak kayak orang Indonesia lagi gitu kan. Mana video suasana Kampung Ayu ni? Haa, iyalah Haa, tahu pun Haa, kat sana macam mana, Kan, dia tinggal eh Ya, setuju Haa, sangat tidak mudah berkahwin dengan orang asing Meskipun just Malaysia Indonesia Nampak dekat je negara kita ni But, dia kan Tetap proses kahwin tu Alamak, penat memang Ulang-alik kedutaan Malaysia dan juga di Jakarta, kita sama Ayu. Oh, ada nih Wahyu Kurnia Sintasari. Oke. Okay. Uh, ini berarti juga menikah dengan orang Malaysia mungkin ya mungkin ya coba kita lihat komen di sini betul pernah tapi best juga ah, saya baru saja selesai kawil dengan dengan istri Indonesia Oh orang Indonesia ini guys oh, nggak tahu juga sih bukan ianya. ah iya orang Indonesia berkawin dengan orang Malaysia dan di sini ada orang uh, Malaysia juga komen dan kawin dengan orang Indonesia wah banyak banget ya masya Allah ya wow keren sih baca-baca novel-novel terbitan DBP supaya bahasa persuratan dan bahasa lisan Anda baik betul Oh, suaminya asli dari mana ya kan? Review majelis perkawinan <laughs> Asli selangor guys Wow keren sih Oke okay, guys itu saja video kali ini Itulah tadi pengalaman Mbak Ayu ya Berkenaan dengan berkawin dengan orang Malaysia ya kan? Antara orang Indonesia dan juga orang Malaysia Semoga teman-teman juga yang punya kekasih Yang punya istilahnya tunangan orang Indonesia Ataupun orang Malaysia Ya kan? Semoga tetap lancar seperti itu Memang butuh proses ya Memang perlu Perlu proses yang banyak, yang panjang Seperti itu untuk istilahnya kita boleh Ke Malaysia, pindah ke Malaysia gitu Ataupun menikah ke Malaysia Ataupun menikah dari Malaysia ke Indonesia Memang perlu proses Jadi nikmati proses itu Dan itu akan menjadi sebuah kenangan Yang tidak pernah akan dilupakan seperti itu Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai, saya Pemiru Dudri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh